AC Milan Juventus dapatkan pemain muda Kayo Jorge Juventus berhasil mengalahkan AC Milan dalam perburuan jasa Kayo Jorge Bianconeri merampungkan transfer pemain berusia 19 tahun tersebut dari Santos pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari tadi Pemain bernama lengkap Kayo Jorge Pinto Ramos tersebut tampil impresif dengan seragam Santos, dia berhasil mendulang 8 gol dan 3 asis dari 28 pertandingan yang sudah dijalani bersama PS. Penampilan gemilang Jorge menarik perhatian klub-klub elite Eropa. Juventus dan AC Milan saling bersaing untuk meminang sang pemain pada bursa transfer musim panas tahun ini. Hingga akhirnya Juve berhasil memenangkan perguruan Kayo Jorge. Pemain asal Brasil itu pun telah menjalani tes medis bersama Juventus lebih dari dua pekan lalu. Akan tetapi, dia harus kembali ke Brasil untuk mengurus beberapa dokumen. Setelah segala hal mengenai dokumen dan izin kerja tuntas, Kayo Jorge pun resmi menjadi pemain anyar Juventus. Seperti dilansir Football Italia, Gian Conery menebus pemain asal Brasil itu dari Santos dengan banderol 3 juta euro (50 miliar rupiah) plus bonus. Selain itu, Juventus akan membayar transfer Kayo Jorge kepada Santos secara dicicil dua kali. Bersama Juve, Jorge sepakat menandatangani kontrak berdurasi lima musim atau sampai tanggal 30 Juni tahun 2026. Dia pun akan memakai nomor punggung 21 yang sebelumnya pernah dipakai nama-nama top seperti Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, hingga Andrea Pirlo. Bakat yang baru bergabung dengan skuad Bianconeri. Berasal dari Brazil dan dalam karirnya, dia terus melangkah maju, kayu Jorge adalah pemain baru Juventus, dilansir dari pernyataan resmi Juventus. Sekarang kita terbang ke Liga Inggris. Legenda Borussia Dortmund sarankan Liverpool seriusi transfer Erling Haaland. Mantan bintang Borussia Dortmund, Michael Romeniga mendukung Liverpool untuk merekrut Erling Haaland pada musim panas mendatang. Real Madrid dan Barca memiliki masalah keuangan sehingga saya bisa membayangkan dia pindah ke Inggris. Ayahnya juga sering bermain di sana. Saya bisa membayangkan Liverpool untuk Haaland. Penyerang berusia 21 tahun ini menjadi satu di antara striker terpanas di bursa transfer sepak bola Eropa. Haaland rata-rata mencetak gol dalam satu pertandingan selama dua musim terakhir. Haaland mencetak 62 gol dalam 61 pertandingan untuk Dortmund sejak bergabung dengan pada jendela transfer Januari tahun 2020 dari Red Bull Salzburg. Performa impresif itu membuat sang penyerang dikaitkan dengan sejumlah klub top di Eropa, termasuk Liverpool. Pemain timnas Norwegia juga dikaitkan dengan Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, dan Manchester United. Direktur olahraga Red Bull Salzburg, Christoph Friong mengklaim pada November tahun 2020, bahwa Haaland akan mendarat di Liverpool ketimbang Manchester United atau Real Madrid jika dia meninggalkan Dortmund. Dalam beberapa bulan terakhir, Erling Haaland telah dikaitkan dengan Manchester City dan Chelsea karena mereka ingin memperkuat lini depan masing-masing di musim panas ini. Sementara pada minggu lalu, Direktur Olahraga Bayern Munich, Hasan Salihamidzik, mengatakan klub akan menjadi amatir jika mereka tidak mempertimbangkan untuk menggait Halen musim panas mendatang. Dia adalah pemain top yang mungkin diinginkan seluruh dunia. Tentu saja kami mencari di sana, kalau tidak, kita akan benar-benar amatir, katanya. Sekian info yang bisa kami sampaikan, jangan lupa like and subscribe, supaya tidak ketinggalan info selanjutnya. Terima kasih Football Lovers.